Selamat malam Kita berjumpa lagi malam ini Di acara Pembahasan tentang Tulisan-tulisan Ataupun kitab-kitab yang tidak Dimasukkan ke dalam kanon kitab suci Oke, saya sapa dulu ya Selamat malam juga Teman-teman, selamat malam juga Jen Selamat malam Ya Kita mulai pembahasan malam hari ini Mudah-mudahan uh, Sinyal saya lancar Dan tidak terkendala Sebentar saya matikan dulu uh, Sinyalnya di tempat lain Supaya uh, Lancar ya Teman-teman uh, semua Kemarin kita sudah membahas Beberapa Kitab-kitab Masa kanak-kanak Yesus Yang memang adalah kitab-kitab Non-kanonik Dan tidak dimasukkan di dalam Kanon Kitab Suci uh, Bisa ditonton Video relaynya Di Youtube ya teman-teman uh, Dengan judul Kitab-kitab uh, yang tidak masuk Di dalam Kanon Kitab Suci Baik teman-teman kita mulai uh, Saya memulainya Dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus Amin Baik teman-teman Nah malam hari ini saya akan Membahas mengenai Kitab-kitab uh, yang memang ditolak oleh magisterium gereja Dan tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci Kemarin kita sudah membahas misalnya Injil uh, masa kecil menurut Thomas Injil masa kecil dalam bahasa Latin Injil masa kecil dalam bahasa uh, Koptik Injil uh, masa, kecil, masa kecil dalam bahasa Arab dan lain sebagainya Kemarin kita sudah bahas dan silahkan teman-teman langsung berkunjung ke Youtube Kalau ingin mendengarkan uh, semua yang sudah kita bahas Demikian juga nanti pembahasan malam hari ini Saya akan upload di uh, Youtube Nah teman-teman sebelum kita memulai uh, Saya berikan kata pengantar sedikit Jadi begini Teman-teman semua dalam gereja katolik Kitab-kitab yang ditolak dalam kanon kitab suci itu tidak serta-merta dibakar, atau kemudian dilenyapkan, atau dihilangkan. Tetapi justru dikumpulkan, seperti yang ada di tangan saya, ya, dikumpulkan kemudian menjadi pelajaran bagi umat. Mengapa bisa jadi pelajaran? Bahwa dalam sejarah gereja, kita pernah mengalami di mana ada banyak kemunculan pengajar-pengajar yang keliru, yang menyimpang. Nah, sehingga para rasul, para bapak apostolik itu berusaha keras untuk kemudian mengumpulkan ajaran-ajaran resmi mereka, ajaran-ajaran yang pernah mereka ajarkan kepada para muridnya, demikian juga murid-muridnya, berusaha keras untuk mempertahankan tulisan-tulisan yang hanya ditulis pada kurun waktu abad pertama Nah, tulisan-tulisan yang ditolak biasanya sudah melampaui abad pertama penulisannya maka dari itu tidak akan dimasukkan ke dalam kanon ya, karena banyak dongeng-dongeng legenda-legenda yang tersebar tentang Yesus bisa dikatakan Bapak Ibu Yesus itu orang yang terkenal Sehingga Di tempat-tempat lain pun Legenda tentang dia itu tersebar Ya Di tempat nun jauh Itu tersebar juga Kisah tentang dia Tetapi Itu dilebih-lebihkan Kemudian Munculnya setelah para rasul wafat Nah ini kan um, menjadi pertimbangan bagi magisterium untuk menentukan apakah tulisan ini bisa diakui eh, validasinya atau bisa diakui kesahihannya atau tidak maka memang sejak abad pertama atau dimulai pada pertengahan abad kedua juga para bapak apostolik, murid-murid dari para rasul itu sudah menetapkan bahwa tulisan-tulisan yang boleh masuk di dalam kanon kitab suci adalah tulisan-tulisan yang berasal dari pengajaran para rasulnya yaitu rasul Yesus yang ditulis dalam kurun waktu abad pertama, karena apa? rasul yang terakhir wafat adalah Santo Yohanes sekitar tahun seratusan masehi nah Kemarin kita sudah membahas begitu banyak, sekarang kita lanjut, Bapak Ibu. ya. Nah, memang dalam keempat Injil Kanonik yang kita miliki, tercatat banyak hal tentang tindakan dan juga ucapan Yesus. Meskipun beberapa data dalam perjanjian baru sendiri sudah memberikan bukti bahwa ada banyak ucapan lain yang diyakini sebagai ucapan Yesus sendiri, yang tidak tercatat secara eksplisit di dalam keempat Injil Kanonik. Misalnya Bapak Ibu, di dalam Yohanes 21 ayat 25, dikatakan di sana masih banyak hal yang dilakukan Yesus yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Seandainya dicatat agaknya dunia ini tidak dapat memuat ya, sebuah kitab yang harus ditulis tentang Yesus itu berbicara bagaimana luar biasanya Yesus ini. Luar biasa terkenalnya Yesus ini. Bahkan di abad-abad sekarang ini, luar biasanya terkenalnya Yesus itu, bahkan agama lain membicarakan beliau. Luar biasa kan, Bapak Ibu? Luar biasa. ya Nah, sekarang kita masuk kepada bagian Injil ataupun dokumen yang tidak masuk di dalam kanon kitab suci Dalam kekristenan Nah sekarang kita masuk kepada bagian pertama Ada dokumen namanya adalah percakapan sang penyelamat Nama dokumennya Bapak Ibu ya Nama dokumennya percakapan sang penyelamat Dan naskah ini ditemukan di Nakhamadi Ya atau penemuan gulungan laut mati Dari bentuk sastranya Tulisan ini termasuk dalam kategori dialog Ataupun percakapan ya Dikatakan bahwa sulit memahami seluruh tulisan ini Karena teks yang tersedia sudah rusak Dengan banyak lubang di sana-sini Namanya juga penemuan uh, gulungan laut mati Ataupun uh, dinakhamadi ya Bapak Ibu ya Nah, kerangkanya adalah pertanyaan dari para murid kepada Tuhan yang telah bangkit dan jawaban dari Tuhan yang berisi pewahyuan tertentu. Tokoh penting dalam percakapan itu adalah Matius, Yudas dan Maria Magdalena. Ketika itu, Tuhan sedang bersiap untuk segera pergi meninggalkan para murid. Dalam kesempatan itu Tuhan memberi instruksi kepada para murid untuk berjaga-jaga terhadap kekuatan kegelapan Nah salah satu bagian yang memuat ucapan Tuhan menurut dokumen ini adalah seperti demikian Jika seseorang tidak memahami bagaimana api itu sampai ada ia akan terbakar di dalamnya, karena ia tidak tahu akarnya. Jika orang tidak terlebih dahulu memahami air, ia tidak tahu apa-apa. Karena apa gunanya bagi dia untuk dibaptis di dalamnya? Jika orang tidak memahami bagaimana angin yang berhembus itu sampai ada, ia akan tertiup pergi olehnya. Jika orang tidak memahami bagaimana tubuh yang dibawanya itu sampai ada Ia akan musnah bersamanya Dan bagaimana seorang yang tidak mengenal anak ingin mengenal bapa? Dan untuk se seseorang yang tidak akan mengenal akar dari segala sesuatu Itu tetap tersembunyi Seseorang yang tidak akan mengetahui akar kejahatan Tidaklah asing terhadapnya Siapapun yang tidak akan memahami Bagaimana ia datang Tidak akan memahami Bagaimana juga ia akan pergi Dan ia bukan orang asing terhadap kosmos ini Yang akan Yang akan direndahkan Nah, Bapak Ibu Dokumen ini memang tidak masuk di dalam kanon kitab suci melainkan dokumen ini masuk dalam kategori apokrifa tetapi menarik untuk kita ketahui isinya karena apa? sekalipun tujuan dari penulisan tulisan ini ya, adalah untuk menyesatkan orang tetapi toh berbicara tentang Yesus betapa Yesus itu luar biasa di mana-mana diceritakan, bahkan orang yang tidak mengimani pun diceritakan. Orang penasaran siapa Yesus ini, bahkan legenda-legenda tentang Dia juga tersebar di mana-mana. Itu luar biasa, apa yang dialami oleh Kristus ini sepanjang zaman dibicarakan, baik orang yang membenci maupun orang yang menyukai. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, seperti yang ada di live chat ini, abaikan saja Bapak Ibu, saya sengaja mengabaikan. Karena bagaimanapun orang yang membenci Yesus sekalipun, tahu nggak Bapak Ibu, mereka sibuk menceritakan apa? Menceritakan Yesus. Orang yang membenci Yesus, orang yang menghina kekristenan, mereka membicarakan Yesus. Bukan membicarakan keagama, keagamaan mereka. Kadang-kadang saya bertanya-tanya. Apa tidak ada yang menarik dalam agama mereka. Sehingga mereka sibuk menceritakan tentang agama orang lain. Kadang-kadang saya bertanya. Tapi kadang-kadang saya mengatakan. Oh iya benar kali ya. Mungkin tidak ada yang menarik lagi untuk mereka beritakan. Untuk mereka sampaikan tentang uh, junjungannya mereka. Sehingga yang diberitakan itu adalah Yesus, Yesus, Yesus. Tetapi meskipun tujuan mereka adalah bukan tujuan yang baik, maka saya memikirkannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang menulis tulisan bohong ini. Ya, Tujuan mereka untuk menyesatkan orang, tetapi pemberitaan mereka, toh sampai di zaman saya, Bapak Ibu, di zaman Bapak Ibu, ternyata meskipun yang mereka sampaikan ini bohong, ya, cerita-ceritanya dilebih-lebihkan, dan lain sebagainya, dan tulisan mereka tidak masuk dalam kanon, toh yang diceritakan adalah Yesus. Luar biasa kan Bapak Ibu? Luar biasa Yesus itu. Orang dengan tujuan baik menceritakan Yesus, dia ceritakan. Orang dengan tujuan jahat menceritakan Yesus, dia ceritakan. Berarti Yesus itu luar biasa banget. Jadi, uh, saya sebagai seorang yang beriman katolik, Saudara-saudaraku semua, juga saya merasa justru dengan dokumen-dokumen ini, saya itu justru merasa dikuatkan. Ya, merasa dikuatkan. Ya, yang ada namanya Andre di situ, saya nggak level dengan mereka, kawan. Saya nggak level dengan mereka. Saya nggak level, <tuh -tuh> nggak level dengan mereka, kawan. Ya, kalau berdebat dengan saya, nggak level dengan mereka. Ya, saya sudah tahu trik mereka apa. Saya sudah tahu, nggak level ya? Sorry, sorry, enggak level saya. Oke, nah, sehingga bapak ibu, saudara-saudariku, tulisan-tulisan ini ya tersebar luas di mana-mana. Tadi saya sudah membaca paman Knox, yaitu sebuah dokumen bernama percakapan sang penyelamat. Ya, jadi itulah eh, yang kita bahas tadi. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu yang menariknya adalah di dalam dokumen ini ada ungkapan ya yang disampaikan oleh e, seorang yang bernama Yudas kepada Yesus. Ya. Oke. Okay. Yudas berkata, ya, oke okay ya, kita baca ini. Ini bukan untuk meruntuhkan iman iman kita, justru untuk menguatkan iman kita Saudara-saudaraku. Saya tadi sudah mengatakan ini untuk untuk memberi pemahaman kepada yang baru bergabung. Yang kita ceritakan sekarang, kitab-kitab yang tidak masuk di dalam kanon kitab suci. Kenapa kita ceritakan? Karena kita sudah kuat imannya. Nah justru kita melihatnya, orang yang bertujuan jahat saja menceritakan tentang Yesus. Itu walaupun dengan tujuan jahat, tapi dia ceritakan bahwa Yesus berbuat mujizat. Yesus berbuat sesuatu yang bagus, yang baik gitu. Atau di dalam sejarah sekalipun bercerita tentang Yesus meskipun mereka tidak punya kepentingan apapun untuk menceritakan Yesus. Ya. Nah, itu tujuan kenapa saya ceritakan kepada teman-teman. Kemarin seri pertama sudah ada di YouTube. Silakan kunjungi YouTube, ada di situ seri pertama kemarin sudah kita ceritakan. Dan nanti pengajaran-pengajaran di apokrifa itu itu nanti ada yang mengambil ya ada yang mengambil kemudian ada yang justru menjadikannya suatu tulisan yang diimani dan lain sebagainya ya itu terserah sih tapi ada nanti perkembangan dari tulisan-tulisan ya oke okay? tulisan-tulisan ini adalah Anda temukan dalam pengajaran-pengajaran yang selama ini selalu mengenai hina Yesus jadi, kalau Anda di sini ada Protestan, ada Katolik, dengarkan saja dulu. Ini pengajaran jarang diberitahukan pada Anda, ya. Karena apa? Karena ini pengajaran. Kalau saya mengajar di tempat yang... ya, mohon maaf, ini ya, membayar saya mungkin butuh waktu lama untuk saya jelaskan. Jelaskan ini. Harus saya buat powerpoint dulu dan lain sebagainya. Oke, nah. Sekarang di dalam tulisan ya yang berjudul ya Percakapan Sang Penyelamat ini ada banyak hal-hal lucu dan juga ada banyak hal-hal yang menceritakan siapa Yesus. Salah satunya demikian. Yudas berkata, "Kamu telah mengatakan ini dari pemahaman kebenaran. Ketika kami berdoa, bagaimana kami harus berdoa?" Tuhan berkata, berdo'alah di tempat di mana tidak ada perempuan. Matius berkata, berdo'alah di tempat di mana tidak ada perempuan. Ia berkata kepada kita, maksudnya, hancurkanlah pekerjaan perempuan. Bukan karena ada cara kelahiran yang lain, tetapi karena mereka akan berhenti melahirkan. Nah ini kan aneh-aneh ceritanya. Ya. Dan ini nanti disinyalir dokumen-dokumen yang ditolak di dalam kanon kitab suci ini ada orang-orang yang kemudian mengambilnya. Ya. Itu. Ya. Nah, tulisan ini dikatakan ditemukan di Mesir. Ya, dengan judul Injil Orang Mesir. Dan Tulisan ini memang ditemukan sudah lewat dari abad pertama. Ya. Sudah tidak masuk di dalam ketetapan kanon kitab suci. Ya. Oke. Saya berikan kepada Pamanox, mungkin ada tanggapan terkait kitab percakapan Sang Penyelamat ini. Silakan. Saudaraku Pamanox Belum keluar suaranya. Oke, lanjut. Coba dibuka lagi Pak Manoks. Sudah kedengar? Ya. Ah, sudah, ya. Ya, ya uh, oke. Memang uh, sepintas tadi ada uh, beberapa kisah yang memang kalau kita uh, dengar ya, memang ada kemiripan-kemiripan dengan apa yang juga pernah kita dengar. Nah, dari sini mungkin saja bahwa material ini yang diambil ataupun digunakan oleh beberapa pengajaran-pengajaran. Nah, kita dalam konteks ini apakah benar bahwa ini adalah sumber materialnya atau jangan-jangan ini kisah ini diceritakan dan kemudian sang pendengar eh, merangkai ataupun eh, berinovasi terhadap eh, cerita yang dia dengar yang sumbernya dari yang eh, eh, Brogia sampaikan dan kemudian eh, dia menyusun lagi dalam eh, suatu karya-karya eh, eh, sastra ataupun karya-karya apalah yang kemudian uh, bertransformasi uh, atau bermetamorfose menjadi uh, sesuatu yang uh, diimani uh, ataupun diyakini, ya mau tidak mau memang uh, kita akan sampai pada pemikiran itu setelah uh, mendengar kisah-kisah uh, yang tadi Bro dia sampaikan. Nah, apakah demikian ya kita tidak tahu. Ini kan hanya sekedar untuk kemudian uh, mencoba untuk memahami uh, bahwa uh, bagaimana. Kisah-kisah yang eh uh, sampaikan ini ternyata cukup familiar ya. Uh, tetapi dalam bentuk uh, yang uh, berbeda ataupun dalam bentuk kisah yang mungkin sudah termodifikasi. Mungkin demikian Brogea yang bisa coba saya tanggapi. Ya, oke okay. uh, Pak Manoks, uh, terima kasih. Nah, itu tadi yang um, kita dengarkan ya teman-teman ini sebenarnya e, digunakan oleh kaum gnostik ya e, dokumen yang berjudul percakapan sang penyelamat ini ya jadi ini lebih kepada pemahaman atau e, keyakinan kaum gnostik yang mempertentangkan hal-hal lahiriah dengan hal-hal e, rohaniyah dan e, kemudian di sini disebut juga secara simbolisme e, perempuan. ya, Karena di dalam pemahaman Gnostisisme, mereka tidak e, mengizinkan pengikut mereka itu menikah. Dalam arti keseluruhan. ya, Karena apa? Mereka memandang tubuh kita ini adalah jahat dan segala sesuatu yang dilakukannya adalah jahat. Itu adalah al aliran dari e, Gnostisisme ini. Namun demikian, di dalam iman kita mengatakan bahwa tubuh kita ini malah bait suci, bait Allah yang dapat melakukan hal-hal baik dan benar. ya, Bukan semata-mata melihat hal-hal buruk yang ada di dalamnya, melainkan Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal yang baik. ya, Sehingga pemahaman Gnostisisme ini akhirnya ditolak oleh gereja, karena bagi gereja dan juga bagi jemaat perdana pada saat itu bahwa tubuh manusia ini, manusia ini diciptakan secara mulia. Dan tubuhnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang dipahami oleh kekristenan terutama di dalam gereja katolik. Nah. Sekarang kita beranjak kepada Injil palsu yang bernama Injil palsu Thomas, ya. Oke, Injil palsu Thomas ini uh, juga nanti ajaran-ajarannya, oke, itu nanti digunakan oleh kelompok-kelompok sesat, ya, oleh kelompok-kelompok yang muncul kemudian itu digunakan, ya, digunakan, sehingga nanti kalau kita sejajarkan isi dari apa yang saya pegang ini sama dengan isi yang dipunyai oleh orang-orang itu, ya oke, saya bacakan Bapak Ibu. Ya, Injil palsu Thomas, naskah ini ditulis dalam bahasa koptik dan merupakan salah satu naskah yang ditemukan di dalam Nakhamadi. Nah, penulis Injil ini mengaku diri sebagai Didimus Judas, ya Didimus Judas Thomas. Dan ini, maka ini, kemungkinan ditulis pada abad kedua masehi. ya Abad kedua masehi, di mana ini sudah pasti tidak masuk ke dalam kanon. Karena apa? Kurun waktu kitab-kitab kanon yang kita miliki adalah kurun waktu abad pertama. Nah, beberapa legenda, ya menjelaskan bahwa orang yang dimaksud ini adalah saudara kembar Yesus ya Nah ada yang menarik dalam kitab Injil palsu Thomas ini Bapak Ibu karena mengandung atau berisi tentang ajaran gnostisisme ya Nah salah satunya adalah ajaran gnostisisme seperti berikut ini dikatakan demikian Yesus berkata, Untuk mereka yang pantas bagi misteri-misteriku, itulah aku menceritakan misteri-misteriku. Jangan biarkan tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu Injil Palsu Thomas ini terbentuk karena berasal dari hasil-hasil campuran dokumen-dokumen Yudeokristiani -dokumen kristiani dengan dokumen-dokumen Filsuf Yunani. Sehingga di dalamnya memang ada hal-hal yang terkait dengan pengetahuan yang selalu dikaitkan dengan Filsuf-Filsuf Yunani. Jadi bagi Gnostisisme, seseorang bisa selamat itu jika dia memiliki pengetahuan rahasia. Itulah yang diyakini oleh para gnostisisme ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ucapan tadi yang saya baca ya, memperlihatkan kembali bahwa ada sekelompok ya yang kemudian membuat sebuah aliran yang kemudian mengatakan bahwa wahyu ilahi itu rahasia. ya? Ada kemiripan dengan ucapan-ucapan yang kita temukan di dalam Injil. Ada kemiripan. Kenapa? Karena penganut dari gnostisisme ini untuk mengelabui pengikut Yesus pada abad pertama, mereka mengambil sebagian-sebagian dari tulisan-tulisan kitab suci kita, Lalu kemudian mereka masukkan ke dalam pengajaran yang mereka punya. Sehingga tujuan mereka adalah untuk mengecohkan ya, untuk mengecohkan orang-orang Kristen perdana, jemaat perdana. Nah, ada satu nanti yang paling-paling mengecohkan Bapak Ibu. Pengajaran di dalam kitab mereka ini dan ini nanti tersebar sampai di wilayah Jazirah Arab, dan pengajaran-pengajaran ini nanti itu nanti berevolusi. Ya, nah, saya baca kepada kita eh, ayat lagi nih. Tadi, ayat yang eh, saya baca itu, yang bagian kutipan pertama, kutipan kedua dikatakan begini: Yesus berkata, "Kerajaan dari Bapa itu seperti seorang perempuan." yang membawa sebuah tempayan penuh dengan makanan. Ketika ia sedang berjalan di sepanjang jalan, sementara masih berada jauh dari rumah, gagang tempayan itu patah dan makanan tertuang keluar di belakangnya. Di sepanjang jalan, ia tidak menyadari hal itu. Ia tidak menyadari satu kejanggalan pun, Ketika ia sampai di rumah, ia meletakkan tempayannya dan mendapatinya sudah kosong. Ada juga sebuah ajaran tentang kerajaan Bapa yang digambarkan dengan perumpamaan yang berisi kekerasan seperti ini. Yesus berkata, "Kerajaan dari Bapa itu seperti seorang laki-laki yang ingin membunuh seorang laki-laki yang sangat kuat." Di rumahnya sendiri, ia menarik pedangnya dan menancapkannya ke tembok untuk melihat apakah tangannya bisa membawanya. Kemudian ia membunuh laki-laki yang sangat kuat itu. Nah, Bapak Ibu, kemiripan sejumlah ucapan Yesus dalam tulisan ini dengan ucapan-ucapan yang ditemukan dalam Injil Kanonik, sempat membuat tulisan ini disebut sebagai Injil kelima. Nah, beberapa kelompok kemudian yakin bahwa Injil ini mencatat ucapan-ucapan Yesus yang lebih asli daripada yang terdapat dalam ke keempat Injil kanonik. Nah, kemudian pendapat tadi, tentu saja jemaat perdana murid-murid para rasul meragukan pendapat itu meragukan pendapat itu karena apa? karena kemunculan dari kitab ini dari tulisan atau dokumen ini ya nah, apalagi di dalamnya mengandung unsur gnostik, unsur ajaran gnostik ya. sangat jelas terlihat dalam tulisan ini, dan tulisan ini, atau ini diajarkan oleh aliran gnostisisme pada pertengahan abad kedua ya Berkaitan dengan ajaran Gnostisisme, Bapak-Ibu, kita harus ketahui bahwa ada beberapa tokoh-tokoh Gnostisisme itu mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan diserupakan. Nah, Gnostisisme ini muncul pada tahun 150 Masehi. Lucunya, Bapak-Ibu, Gnostisisme ini adalah ajaran sesat dalam kekristenan. Dan muncul pada pertengahan abad kedua. Tahu nggak apa yang mereka ajarkan tentang Yesus, Bapak Ibu? Mereka mengajarkan bahwa Yesus tidak disalibkan. ya. Oke? Tidak disalibkan. Saya bacakan kepada Bapak Ibu apa yang mereka katakan di dalam ajaran mereka. Nah, di Gnosticisme inilah nanti ada beberapa orang yang kemudian mengambil ajaran ini. Ajaran ini kan sudah tua sudah muncul di tahun 150 Masehi. Seorang tokoh gnostisisme bernama Basilides itu mengajarkan ajaran seperti ini. Saya bacakan kepada Bapak Ibu dari dokumen yang kredibel. Dikatakan begini, seorang yang bernama Basilides dia adalah tokoh gnostisisme Mengatakan demikian, Menurut Basilides, bukan Yesus yang menderita sengsara dan disalibkan, melainkan Simon dari Kirene. Wajah Simon telah diubah oleh Allah agar orang mengira bahwa dialah Yesus, sehingga Simon disalibkan karena kehilafan dan kekeliruan. Padahal Yesus sendiri memakai rupa Simon. Berdiri di dekat situ sambil menertawakan mereka. Itu kata ajaran Gnostisisme ini. ya, Mengajarkan Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Ini dari ajaran Heresi atau Bidat kekristenan pada pertengahan abad kedua karena kekristenan sudah ada dari abad pertama di pertengahan abad kedua muncul ajaran gnostisisme ini yang mengajarkan Yesus tidak disalib yang disalib Simon dari Kirene mukanya Simon dari Kirene diubah menjadi muka Yesus sehingga Simon dari Kirene lah yang disalibkan kemudian Yesus ada di situ tertawa-tawa melihat orang menangkap Simon dari Kirene bahkan bapak ibu ada yang mengajarkan juga yang disalibkan tuh Yudas yang disalibkan tuh Yudas kalau ini Simon dari Kirene yang satunya Yudas Kemudian ada juga yang mengatakan Yesus itu hanya pinsan Lalu dia pergi ke India dan bertemu dengan Buddha. <tik> Ceritanya aneh-aneh. Ceritanya aneh-aneh saudaraku. Ya. Jadi ajaran gnostisisme ini mengatakan ya, sesuai dengan ajaran dari tokoh Basilides ini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 suka menipu, ya. dengan kata lain seperti itu. nah bapak ibu cerita yang ada dalam kisah gnosticisme ini kemudian berkembang, lalu nanti bervariasi. ada yang mengatakan yang disalibkan Yudas Iskariot, ada yang mengatakan Yesus tetap disalib tapi pingsan. lalu mana yang benar bapak ibu? yang tercatat di dalam kitab suci kita. Karena apa? Bahkan sejarawan Yahudi pun, bahkan sejarawan Romawi pun, tidak punya kepentingan apapun tentang penyaliban Yesus, tetapi dia mencatat tentang kewafatan Yesus dan penyaliban Yesus. Entah itu, ya, ada Flavius Josephus, sejarawan abad pertama, seorang Yahudi. Ada Tacitus, seorang sejarawan Romawi. Ada seorang Lucianus dari Samosata. ya, Seorang filsuf stoa, menulis juga penyaliban Yesus yang adalah fakta. ya, Dan masih banyak lagi sejarawan lainnya. Tetapi, Kemunculan aliran Gnosticisme ini di tahun 150 sudah langsung ditebak oleh jemaat perdana, terutama para uskup-uskup kita. Salah satu uskup yang membuat tulisan pada tahun 180 Masehi adalah seorang uskup dari Lyons, bernama Ireneus dari Lyons. Dia menulis sebuah tulisan untuk membantah ajaran sesat ini tulisannya berjudul berjudul penyingkapan kedok dan sanggahan terhadap pengetahuan yang pura-pura itu Bapak Ibu jadi pengajaran sesat ini sudah dikenal ya Jadi kalau ada yang serupa serupa ini abaikan saja Pamenoks silakan pamenoks Halo Paman Oks. Suaranya belum keluar, Paman. Halo? Halo Paman. Oh, belum ada suara ya. Saya tambahkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah seorang uskup dari Lyons yaitu ireneus pada tahun 180 Masehi menulis buku Membantah pengajaran sesat dari Gnostisisme itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, dari para Bapak Apostolik ini, mereka mulai secara pribadi-pribadi mengumpulkan kanon kitab suci secara pribadi-pribadi. Mulai dari tahun 170 Masehi, oleh uskup dari Sardis yang bernama Melito. Kemudian para bapak apostolik yang lainnya. ya, Mengumpulkan pula misalnya Santo Hieronymus, Santo Agustinus. Mulai mereka secara pribadi-pribadi mengumpulkan kanon-kanon itu. Dan akhirnya kanon itu bisa final. Harus ada otoritas yang menetapkan. Maka ditetapkanlah di dalam konsili Roma tahun 382, di dalam konsili Hippo tahun 393, dan di dalam konsili Kartago tahun 397 Masehi. Kemudian untuk melawan aliran gnostisisme ini, mereka juga mulai membentuk yang namanya syahadat para rasul, meskipun hanya dua kalimat penting yang mereka sebutkan, terutama yang ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Nah kalau Bapak Ibu baca nanti buka ya, 1 Korintus 12 ayat 3, kemudian Roma 1 ayat 3, dan Filipi 2 ayat 5 sampai 11 mereka membentuk semacam syahadat singkat dan ini singkat banget ya kalau Bapak Ibu membaca saya bacakan kepada Bapak Ibu ya syahadat singkat yang ada dalam satu Korintus 3 ini ya saya coba bacakan supaya semakin mantap ya dikatakan ya satu Korintus 12 ayat 3, ya dikatakan demikian. Karena itu, oke okay, saya baca dulu Bapak-Ibu ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Oke, Bapak Ibu, itu satu saja yang saya baca. Kemudian Bapak Ibu, selain mereka menetapkan pengakuan iman itu dan juga mereka mulai mengumpulkan kanon kitab suci, meskipun pada tahun-tahun 170-an atau 50-an itu belum semua kanon itu final, tapi mereka sudah sudah tahu Mana pengajaran para rasul yang sudah ada pada abad pertama? Melalui apa? Para murid-murid para rasul. Lalu, mereka menetapkan pula pengajar-pengajar yang resmi. ya, Pengajar-pengajar yang resmi. Mengapa? Karena ada pengajar-pengajar palsu. Maka mereka harus punya pengajar-pengajar resmi. Yang mereka sebut uskup, jadi jemaat perdana melalui para bapak apostolik, menetapkan pengajar-pengajar yang resmi itu atau pengajar-pengajar yang asli itu siapa? Para uskup yang dipandang sebagai pengganti para rasul, ya oke, okay? bahkan bapak ibu. Seorang murid dari Rasul Yohanes juga menentang ajaran yang diajarkan oleh Basilides tadi, yaitu dari pengajaran Gnostisisme itu, yaitu Bapak Gereja Santo Polikarpus. Santo Polikarpus ini hidup tahun 69 sampai tahun 155. Beliau mengatakan demikian, Bapak Ibu, barang siapa tidak mengakui bahwa Kristus telah datang dalam daging, maka ia adalah anti-Kristus. Dan barang siapa tidak mengakui rahasia salib, maka ia adalah jahat, dan ia yang berpegang pada firman Tuhan menurut keinginannya sendiri. Barang siapa berkata bahwa tidak ada kebangkitan dan penghakiman, maka ia adalah anak sulung iblis. Itu kata-kata yang diucapkan oleh Santo Polikarpus, yaitu murid dari Rasul Yohanes, untuk melawan untuk melawan pengajar Gnostisisme ini. Karena apa, Bapak Ibu? Beliau masih hidup ketika ajaran sesat ini ada. Dan ini ajaran sesat yang memang Benar-benar ditanggapi oleh gereja secara serius, Bapak Ibu, dibandingkan dengan pengajaran-pengajaran sesat lain. Karena apa? Ini menyentuh pada doktrin, menyentuh pada dogma, menyentuh pada inti iman kita. Makanya benar-benar mereka yang sudah mengenal pengajaran dari para rasul, mereka yang sudah mengejar eh, atau belajar tentang apa yang disampaikan para rasul, langsung mereka langsung memberikan pernyataan. Seperti tadi, Santo Irenaeus dari Lyons. Langsung membuat tulisan. Santo Polikarpus juga sama. Membuat pernyataan yang saya baca tadi. Ya, Bapak gereja yang lain, ya Melito, mulai mengumpulkan kanon kitab suci. Itu adalah reaksi mereka atas kemunculan aliran sesat Gnostisisme ini. Dan yang saya bahas tadi, mereka menggunakan memang kitab suci yang bernama Injil palsu Thomas itu. Saya berikan kepada Paman Nox mungkin ada yang disampaikan Paman Nox. Halo Paman Nox. Uh, Silakan Paman Nox. Ya, ya. ya Broge, uh, minimal saya sudah mencatat ada tiga poin ya yang tadi itu ya. Yang pertama bahwa uh, yang disalibkan adalah Simon Kirene. Yang kedua yang disalibkan adalah Judas Iskariot. Yang ketiga, eh, Yesus tidak wafat disalib tetapi pingsan. Ya, kurang lebih sekitar tiga eh, poin itu ya, eh, Brogia. Ya. Nah, artinya apa? Eh, nampaknya memang pengajaran-pengajaran eh, ini baru kita ketahui eh, bahwa sumbernya itu adalah... Gnostik ya, ajaran gnostik. Dan uh, tulisan ataupun uh, referensi yang digunakan adalah uh, kitab uh, Injil yang sudah dinyatakan sebagai uh, ajaran gnostik, heresi bid'ah. Ah. Nah artinya apa? Uh, mungkin nanti uh, sosial kita ataupun uh, uh, awam katolik ya, ataupun uh, sosial yang lain, uh, apabila suatu saat ada yang mengajarkan seperti itu, maka dosa kaget itu adalah ajaran daripada gnosticisme ataupun heresi bidah yang memang sudah hidup di abad kedua itu ajaran sesat yang menyimpang. Jadi kalau ada yang mengajar seperti itu maka cukup kita katakan bahwa anda adalah pengikut Basilides dan rekan-rekan yang seperti itu gnosticisme ya. Nah kemudian apakah mungkin ada informasi lain untuk yang Injil Thomas ini? pengajaran-pengajaran sesat yang kemudian nanti dijadikan sebagai sumber uh, iman ataupun sumber keyakinan uh, dari para-para uh, pihak uh, gnostik pelestari, ya, para pelestari uh, gnostisisme. Nah, sementara begitu dulu, Bro. Oke, okay, eh uh, Paman Nox, ini gnostisisme ini memang uh, penyebarannya ya, memang meliputi wilayah Jazirah Arab dan beberapa di bagian eh, ya Afrika juga ya nyampe ya oke okay. jadi ini memang eh, tersebar luas ini tulisan eh, gnostisisme ini eh, pada abad-abad setelah zaman mereka ini ya zaman eh, tokohnya ini eh, bahkan kalau tadi kan ada yang mengatakan eh, dia tidak mati disalib tapi pingsan itu kan dari doketisme doketisme itu mengajarkan bahwa Yesus itu hanya pinsan di kayu salib. Dan kemudian nanti ada orang yang membuat teori. Ada seorang yang berasal dari Rusia itu menulis buku nanti. Menulis buku fiktif yang mengatakan bahwa Yesus pergi ke India dan bertemu dengan Dalai Lama. Lalu kemudian buku fiktif ini itu ada satu tokoh, saya tidak sebut namanya. ya Ada satu tokoh yang kemudian mengutip buku ya yang ditulis di Rusia ini untuk menceritakan tentang kehidupan Yesus yang memang memang disalib, tapi hanya pingsan saja. Bahkan nanti ditambah-tambahkan tulisan orang Rusia ini dengan mengatakan, Yesus itu pingsan, kemudian dia siuman, kemudian dia melarikan diri ke Tibet, lalu dia pergi ke India, ketemu dengan tokoh-tokoh agama Buddha, dan kemudian tokoh yang mengambil dokumen dari orang yang dari orang India ini, ya, itu kemudian dia menjadi tokoh agama dari aliran tertentu, ya. Dia menjadi tokoh agama dalam aliran tertentu, ya. Oke. Okay. <clears throat> Oke. Okay. Nah, itulah yang terjadi dengan dokumen-dokumen itu, ya. Nah, kalau tadi yang satunya, ya, yang mengatakan eh, bahkan ada satu video yang me, eh, yang mengatakan yang disalibkan itu Sarjis. Saya cari-cari Sarjis itu siapa sih Ada juga yang mengatakan itu. Artinya, ya, yang mereka omongkan itu simpang siur semua. Ya. Simpang siur semua. Ada yang mengatakan Sarjis, ada yang mengatakan Simon. Tapi kalau ditanya, emang di ayat kitab sucimu ada nama orangnya? Nggak ada. <tuh> Aduh. Nah, itu bapak ibu jadi tidak ada di dalam kitabnya tapi cerita angin lalu tadi atau dari kabar burung yang entah apa mana yang benar itu itu yang dipegang ah mungkin paman saya kira paman Noksa di mau bicara ini kalau mau bicara saya berikan waktu ah, silakan paman ya oke. ya setelah mendengar ini nampaknya rupanya uh, cukup banyak uh, Orang ya, atau cukup banyak uh, pihak yang uh, sangat tertarik dengan uh, uh, apa ya? Ini boleh dikatakan ini dokumen-dokumen uh, ataupun kitab-kitab uh, yang... Uh, yang apa ya? Kalau secara vulgar mungkin uh, sampah ya, bro. Ya, yang kemudian didaur ulang, uh, didaur, ataupun uh, dibuat uh, sedemikian rupa berubah menjadi uh, sesuatu yang uh, mempunyai nilai uh, ilahi ataupun mempunyai nilai religius yang uh, siakan-akan bahwa itulah uh, kebenaran wahyu. Sementara yang tadi Brogia uh, kisahkan, nampaknya ini ulah orang-orang iseng aja ini barangkali ya. ya. Ya iseng atau seperti apalah yang nampaknya dari dari kreativitas mereka justru malah akhirnya berubah menjadi uh, materi ataupun menjadi sumber iman untuk uh, beberapa kelompok uh, tertentu. Apakah uh, demikian uh, Brogia? Ya begitu, Paman. Nih ya, saya saya beritahukan nama orangnya, orang yang menulis tulisan ini ya, namanya adalah orang Rusia. Namanya Nicholas Notovix. Dia seorang jurnalis Rusia yang pada tahun 1894 dia menulis atau menerbitkan dokumen yang berjudul The Account Life of Jesus Christ dan dalam dokumen ini mengatakan bahwa Yesus pergi ke Tibet dan ini kemudian dikutip oleh adalah <laughs> udah paman lanjut lanjut lanjut nah begitu paman ya jadi kemudian ini dokumennya digunakan paman sebagai sumber dari e, pengajaran di tempat lain. Ya. Itu. Silakan e, Paman, Paman Nox. Oh, suaranya. Oh, sinyalnya mungkin ya. Jadi Bapak Ibu, ah, silakan Paman Nox, sudah kedengaran ya? Iya. Ya, Bro. ini nampaknya agak hujan sedikit di sini. Jadi, ya, jadi, Bro. Get eh, dari yang dipaparkan ini nampaknya Injil Thomas ini sangat digemari, ya, digemari, eh, dan kemudian eh, menjadi rujukan sumber daripada keimanan-keimanan eh, ataupun kelompok-kelompok eh, tertentu eh, sebagai eh, dasar argumentasi dan sebagainya, tetapi... Eh, Kemudian diklaim bahwa uh, itulah uh, wahyu atau seperti apalah menjadi sumber uh, iman ataupun uh, sumber uh, keyakinan. Nah, tetapi yang menjadi uh, pertanyaan untuk uh, saya adalah uh, bagaimana bisa uh, mereka menggunakan ini tetapi tidak mempertimbangkan ataupun uh, apakah mereka tidak mengetahui bahwa Uh, yang mereka gunakan ini adalah uh, sampah. Nah itu gimana tuh Bro? Ya karena tadi itu tidak mengkritisi apa yang diterima, tapi diterima begitu saja. Begitu biasanya uh, Pamanoks. Bagaimana menurut Pamanoks? Karena memang tidak tidak boleh dikritisi dan tidak boleh. Uh, punya orang yang kritis soalnya. Nah, silakan paman. Ya. Uh, jadi refleksi ya berarti refleksi untuk kita pun ya dengan adanya dokumentasi ataupun uh, dilestarikan ataupun dijaga dokumen-dokumen sampah atau ya ajaran-ajaran gnostik yang sesat dan heresi ini uh, menurut saya juga ternyata rupanya. Uh, Bermanfaat juga, artinya, untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh, dokumen-dokumen eh, sesat, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran heresi, yang eh, tidak sesuai dengan eh, fakta sejarah. Dan dokumen-dokumen ini tetap dijaga, eh, sehingga suatu saat, ataupun sekarang ini ternyata bisa kita lihat bahwa Manfaatnya sangat luar biasa di era digital orang bisa melihat bahwa oh ternyata pernah ada dokumen-dokumen yang sesat dan heresi bid'ah ah, tetapi kemudian dia berubah menjadi dokumen-dokumen religius bagi orang-orang tertentu dan ini menurut saya memang sangat apa ya sangat bermanfaat sekali bagi kita umat untuk kemudian uh, bisa secara uh, faktual didukung dengan uh, bukti yang uh, sangat kredibel, uh, untuk kemudian uh, bisa semakin menguatkan setidak-tidaknya memberikan informasi yang akurat tentang uh, adanya atau tentang pemanfaatan dari uh, Buku-buku ataupun ajaran-ajaran heresi bidah agnostik yang diajarkan oleh kelompok-kelompok ataupun oleh golongan-golongan religius tertentu. Oke, silakan lanjut, prok ya. Ya, saya berikan kepada komandan satu. Silakan komandan satu mau bicara katanya. Ya, ini suaraku kedengaran kan, komandan? Ya, kedengaran, kedengaran. Ya. Malam teman-teman saya baru bisa gabung Karena dari tadi saya lagi mencatat Untuk data uh, Yang nanti kita sampaikan nanti komandan ya Untuk beberapa hari ke depan Nih Teman-teman ya. uh, Terima kasih sudah menghadiri ini ya Menghadiri menghadiri malam hari ini Mengenai pembacaan kita kitab kita palsu yang telah dikutuk oleh gereja Dan uh, ini Terhadap reaksi gereja Sangat keras ya bagi Ajaran-ajaran dan kitab-kitab palsu, kita masih masuk ke kitab-kitab palsunya, belum ke ajaran-ajaran palsunya. Ya. Jadi, pelan-pelan kita membahasnya. Nah, yang tadi yang disebutkan oleh komandan tadi, kenapa dia beliau tidak berani? Karena memang ini ada menyangkut sebelah ya. Karena mumpung ada sarasen di sini, jadi saya akan bacakan aja. Ini dari pendiri Ahmadiyah Mirza Gulam Ahmad yang mengutip Nicholas Notovic seorang jurnalis Rusia pada tahun 1894 yang menerbitkan dokumen dengan judul The Unknown Life of Jesus Christ jadi uh, pendiri Ahmadiyah Mirza Gulam Ahmad ini yang mengutip uh, tulisan Nikolas Notovic yang dimana Nicholas Notovic ini adalah seorang jurnalis Rusia nah ini pertanyaan juga nih nah dan tadi kita sudah kita dengar ya, beberapa kitab-kitab palsu yang telah dikutuk oleh gereja membuktikan bahwa gereja tidak gentar, gereja tidak takut akan aliran-aliran atau kitab-kitab palsu yang bertebaran di luar sana. Justru ini yang menjadikan kita gereja itu kokoh sampai saat ini. Nah, pertanyaannya pasti akan muncul ya, komandan, kenapa banyak banget ada yang katanya mual lap ya kan? mengenai hmm. karena terdengar ada kata uh, Injil ini ada juga di Injil Thomasnya diakui gereja Injil Thomas itu ada dan ini dari Rasul Thomas katanya gitu terus ini ada juga Injil dari Filipus segala macam nah di sini kita melihat bahwa apa kurangnya membaca literasi dan kurangnya kurangnya apa kurangnya orang untuk mencari tahu pertama karena alergi dengan ke kemajuan zaman dua karena banyak yang mengatakan uh, dengan cara yang uh, mereka nggak paham dengan omongan mereka sendiri. Yaitu katanya, menulis sejarah itu pasti orang yang menang. Jelas. Karena gereja yang menang. Kalau dikatakan kalau gereja yang menang berarti enak dong. Bisa diubah-ubah. Oh tidak, kita lihat. Kalau, setidak, kalau, sebe, kalau sekiranya gereja mengubah sejarah, pertanyaannya paling gampang. Kenapa di luar dari gereja menulis mengenai Yesus? Bahkan adanya kitab-kitab palsu ini, bahkan kita lihat orang-orang Yahudi, penulis-penulis ya, Yahudi itu mereka menulis mengenai Yesus. Apa kepentingan mereka terhadap kekristenan? Tidak, justru mereka ada yang bersikeras untuk menantang kekristenan, tetapi mereka masih tetap menulis tentang Yesus. Lalu, bagaimana dengan yang namanya kitab-kitab uh, palsu ini? Ini tidak diterima oleh gereja, karena gereja berkuasa. Gereja pasti memutuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan ajaran para rasul. Itu pasti akan ditentang, dan itu pun didukung, dan itu pun didukung oleh apa penulisan orang-orang Yahudi, komandan ternyata orang-orang hmm. Yahudi, dan bahkan orang-orang yang di luar dari Yahudi pun. Itu adalah negara-negara lain yang didatangi oleh para rasul dan murid-murid rasul. Nah, di sini terlihat mata rantai kita tidak terputus, dan mata rantai kita jelas. Nah, lihat Injil Thomas. Apakah Injil Thomas ini diakui oleh gereja? Tidak, bahkan Yahudi pun tidak menyatakan bahwa Yesus itu pingsan. Sejarah Yahudi, Yosefus Flavius, atau Flavius Josephus. Itu mencatat bahwa Yesus benar-benar mati. Bukan pingsan. Bahkan di abad pertama ya komandan ya. Ada isu-isu ada, uh, atau gosip-gosip yang menyatakan bahwa mayatnya Yesus itu dicuri ya. Ya. ya nah. mereka saling bayar. Nah. Di sini terlihat bahwa memang Yesus itu meninggal. Mati. Bukan pingsan ataupun diserupakan. Di sini jelas banget, teman-teman. Nah, gereja yang bersinar walaupun di dalam tekanan, ya, walaupun di dalam tekanan, makanya disebut para martir. Rasul itu mati dengan para martir. Mereka tetap yang namanya mewartakan Injil atau karya keselamatan. Di sini terlihat ya, kita bukan memerangi tapi kita diperangi. Tetapi karena kita diperangi, kita menjadi benar. Kalau teman-teman mau baca, apa kata Farisi kepada kekristenan ketika para rasul itu disesama mereka? Kita baca di kisah para rasul 5. Dinyatakan bahwa apa? Sekiranya kalau mereka ini bukan dari Allah, mereka ini akan udah lama hangus. Tetapi kalau misalnya mereka dari Allah, biarlah mereka hidup sampai selama-lamanya. Dan jelas gereja tetap selama-lamanya tetap bertahan. Ribuan tahun gereja bertahan. 2000 tahun gereja bertahan dan mereka dan gereja tetap bertahan pada pondasinya. E, nah, ini terlihat teman-teman. Jadi kalau ada aliran-aliran yang sesat, ada kitab-kitab -kita palsu yang dipakai dalam sebuah iman, itu bisa kita pertanyakan. Kenapa kitab-kitab palsu yang justru tidak didukung oleh yang namanya e, penelitian dan didukung oleh yang di luar dari gereja dan di luar dari Contoh ya, contoh. Injil Thomas itu komandan saya mau tahu apakah itu di, dikonfirmasi oleh sejarawan-sejarawan tua seperti Josephus Flavius? Ataupun yang dibawa tahun Josephus Flavius? Ya, dikonfirmasinya dikonfirmasi sebagai ajaran sesat. Yang... Sebagai pengajaran kita. Ya, jadi... Ya dinyatakan sebagai tidak pernah tiba, tidak pernah Rasul Thomas menulis sebuah buku karena ini kumpulan-kumpulan yang dikumpulkan dari tulisan-tulisan uh, filsuf dari tulisan-tulisan yudeo-kristiani -tulisan, uh, begitu ya saya begitu, mau tanya lagi enggak? komandan apakah ada sejarah apakah ada sejarawan tertua yang di abad Penulis Injil Thomas itu yang menyatakan bahwa penulisan Injil Thomas itu benar dan tepat, tidak ada lah, bahkan ditentang. Betul. Betul, tidak ada dan bahkan ditentang. Di sini terlihat apa? Di sini terlihat bahwa gereja tetap berjalan dan gereja bisa dikritisi. Gereja tidak takut akan yang namanya penelitian. Saya mau nanya lagi, komandan. Injil mengenai e, masa kecil Yesus dari kitab Injil Maria. Yang kemarin kita sempat baca ya. Yang dimana dia men, e, ya. membuat membuat burung dari e, tanah liat yang sampai 12 ekor itu ya. Itu sebenarnya ya. Di, dikonfirmasi tidak oleh penulis sejarawan tertua di abad yang sama dengan penulis kitab Injil itu? Komandan. Iya, dikonfirmasi sebagai pengajaran yang sesat, yang keliru. Ya. Ya. Kalau teman-teman mau mencari tahu silahkan. di Early Christian Writings, di Early Christian Church, di sana tertulis semua atau di New Advent Encyclopedia Katolik. Kalian bisa melihat semua data kami. Atau di Vatikan vatican.va. Kalian bisa mengecek recheck data kami yang kami bawa itu. Bukanlah yang namanya hanya omongan semata, tapi kami punya datanya. Nanti ada pertanyaan lagi nih Komandan. Kenapa kekristenan itu masih menjaga baik apokrip-apokrip itu? Atau kitab-kitab yang tidak diketahui namanya itu. Dan ada yang dikutuk juga. Karena kami menjaga momen yang saat itu. Di mana gereja benar-benar bisa, me bisa meredam. Bisa menghadapi ajaran-ajaran sesat. Kitab-kitab palsu. Bukan dibakar. Nah. Ada beberapa kelompok, saya sebut saja Sarasen ya, komandan. Mereka hmm. tidak tahu itu. Yeah. Mereka tidak tahu. Karena apa? Karena mereka alergi dengan kemajuan zaman. Dengan kemajuan manusia dalam berpikir. Nah, ini komandan kita uh, serempet dikit ya di bukunya Romo Magnis mengenai menalar Tuhan. Jadi kita ini ya, kan ada boleh. beberapa di bagian uh, pembagian mengenai pemahaman Tuhan ya, Komandan. Nah, di pema yang keempat kalau nggak salah, yang pemahaman yang keempat, di mana kita sudah mengenal yang namanya Tuhan itu, dia mewujudkan dirinya. Nah, ini kita harus tahu nih, latar belakangnya bisa manusia berpikir bahwa Tuhan itu bisa mewujudkan dirinya bagaimana. Ini pengaruh besar dari kedatangan Yesus. Dan inilah yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu komandan ternyata. Ketika mendengar hmm. cerita mengenai Yesus dari para rasul dan murid-murid. Mereka membuatnya sendiri. Dan... ...pentingan mereka sendiri. Cerita itu diseberluaskan. Dan orang-orang menerima cerita itu. Karena apa? Karena apa? Secara tradisi orang-orang di sana. Atau secara kebiasaan hidup orang-orang di sana. Sesuatu yang dilebih-lebihkan, ini kita balik lagi ke cara pola pikir orang dulu ya. Ini disebut apa sih ilmunya? Uh, dia itu kalau orang-orang dulu mendengar yang namanya cerita-cerita yang wow dengan karakter yang super heroik. Bahkan zaman sekarang pun masih ya komandan ya. Masih yeah. dengan hal itu ya. Hal-hal yang heroik itu pasti dia itu uh, apa namanya selalu menang. Never yang namanya fails selalu dia menang win bukan fails. Nah inilah yang yang, yang menjadi uh, pembuatan kitab-kitab palsu itu. Kenapa? Karena, Karena mereka ingin mendukung bahwa yang yang Yesus ini adalah manusia super, manusia ajaib. Jadi mereka hiperbolakan atau dilebih-lebihkan ceritanya. Nah gereja memandang ini. Sebagai sesuatu yang wow, kamu bisa mencatat mengenai Tuhan kami dengan begitu wownya ya. Tetapi kita harus lihat bagaimana pengajaran dan bagaimana Yesus sendiri bertindak. Nah gereja dan umat-umat terdahulu melihat bahwa dari mana penulisan itu terbuat. Nah inilah yang disebut mata rantai kembali lagi teman-teman. Jadi kitab kita udah sah. Secara kanonisasi terlewati oleh zaman Betul ya komandan ya? Betul nah, betul Ini kita ulang lagi ya Yang tadi eh, sempat disebut oleh komandan Yang, yang, eh, yang mengutip yang penulis dari Nikolas Notovic tadi Itu ya. seorang jurnalis uh, Rusia Itu ternyata dari pendiri Ahmadiyah Yang bernama Mirza Gulam Ahmad ini semua orang pasti tahu, ya. Kalau bagi mereka yang udah belajar, ya, seperti uh, Habib Kuraish, uh, siap, ya. Ayahnya beliau uh, Najwa, siap. Nah, beliau ini pasti sudah pernah belajar ini. Bahkan, UAS pasti sudah pernah belajar ini, ya. Ustadz Abdul Somad. Nah, dimana dia mengambil, mengutip. Uh, per, uh, Duku, ya. Buku yang ditulis oleh Nicholas Notovitch pada tahun 1894 yang judulnya The Unknown Life of Jesus Christ. Bisa teman-teman searching, kalau misalkan e, merasa kami ini tidak sesuai dengan data kami, silahkan bawa data yang lebih benarnya lagi untuk membantah data kami. Kami terbuka untuk segala kritikan, tetapi kami membawa data kami yang tertua yang dicatat oleh gereja. Gereja mula-mula, gereja di abad pertama, yang sampai saat ini di abad 21 ini. Terima kasih, itu aja sih komandan dari saya. Ya, oke okay, saya tambahkan sedikit. Jadi, eh, akhirnya pengajaran dari Gnostisisme ini memang eh, mendapatkan bentuk baru ya Bapak-Ibu ya. Ya, seperti tadi dikarang oleh eh, Nicolas Notovix ini, kemudian beberapa pendiri agama mengutip tulisannya sehingga nanti di agama itu juga ada cerita tentang itu bahwa Yesus itu hanya pingsan saja lalu pergi ke India atau ada juga yang mengambil kisah dari pengajaran Basilides tadi yang mengatakan bahwa yang, yang disalibkan itu bukan Yesus tetapi Simon dari Kirene atau ada yang mengatakan yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Judas Ya meskipun tidak ada nama orangnya memang, tetapi berita-berita ini tersebar luas. Bahwa bahkan, tadi saya sudah katakan, ada juga yang saya dengarkan videonya yang mengatakan bahwa sarjis namanya yang disalibkan. Artinya, ya karena data-datanya simpang siur, berarti mengimani yang simpang siur. Karena memang tidak ada datanya juga mereka ya, hanya dengan prasangkaan. Belaka, prasangka-prasangka begitu ya. Dan cerita ini ternyata memang ditemukan di dalam pengajaran Injil Palsu Thomas tadi yang digunakan oleh kaum Gnostik. Itu. Mungkin ada tambahan dari Pamanoks. Silakan Pamanoks. Hmm, suaranya masih belum muncul nih, oke. Okay. ya, oke. Okay. Ya, bro, ya memang eh, kesimpulan sementara eh, nampaknya memang ada beberapa yang eh, memanfaatkan injil-injil eh, gnostik eh, heresi bidah ini eh, kemudian dimodifikasi eh, eh, jadilah eh, bagian daripada eh, apa yang eh, mereka yakini mereka imani. Ya, sebagai uh, entah sebagai wahyu kah, sebagai uh, firman kah. Ya, ya intinya bahwa uh, terjadi pemanfaatan terhadap uh, ajaran ataupun uh, yang bersumber daripada uh, kitab uh, Gnostik ini. Yang uh, mungkin saya coba pikirkan bahwa jangan-jangan mereka tidak melihat bukunya tetapi mendengar cerita mendengar cerita-cerita-cerita yang agnostik ataupun yang bersumber daripada ini, kemudian cerita itu entah dimodifikasi atau mungkin sampai di telinga yang bersangkutan, sudah dalam bentuk yang termodifikasi dan kemudian dikompilasi menjadi bagian daripada entah sebagai wahyu, kah, sebagai Mujizatkah sebagai apapun lah yang kemudian dijadikan bagian daripada uh, apa yang diimani, tetapi jelas kita sudah melihat bahwa ternyata uh, kisah ini tidak lebih daripada uh, ajaran gnostik uh, yang uh, sesat dan uh, menyesatkan. Ya, silakan lanjut program. Oke, uh, komandan satu, kita lanjut atau bagaimana? Ya, atau ada yang lanjut? Aku mau uh, menyampaikan sesuatu dulu, jadi... Ya, di dalam iman kita, yang namanya yang sesuatu yang tidak sesuai dengan mata rantai kita, kita tolak karena memang itu bukan lagi dari berasal yang mereka hidup sejaman dengan Yesus. Contoh seperti kitab Matius ditulis pada tahun 50, itu ditulis oleh Matius dan jur itu masih hidup para rasul yang lain. Dan juga surat Tesalonika dari Rasul Paulus Kemudian ditutup oleh Kitab Wahyun, ditulis oleh juru tulisnya Santo Yohanes Rasul, Santo Yohanes Muda ya, teman-teman. Dan ini kan menyatakan bahwa setelah, gere, setelah kitab itu semua ditulis dan kemudian dikanon, ya, itu menyatakan bahwa kitab kita ini sebenarnya bermata rantai. Di luar dari kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul, kita tidak bisa percaya. Tapi kita bisa jadikan sebagai yang namanya tataran akademis sebagai penelitian keilmuan itu biasa. Kalau di sekolah-sekolah tinggi filsafat itu biasa ya dan ya untuk bahas-bahas ya. bahas seperti itu kajian-kajian nah, seperti itu menjadi sebut uh, kajian ilmiah ya. Bukan untuk dijadikan dasar bagi iman kita karena dasar bagi iman kita apa yang ditulis oleh para rasul dan murid-muridnya begitu teman-teman. Nah, untuk yang tadi sempat disinggung komandan, berhubung nanti hmm. Kamis kita membahas kiblat gereja kita, kita juga nanti hmm. kan uh, besok kita masih tetap melanjutkan yang kitab palsu ini ya komandan ya. Soalnya banyak ya, ada 50 ya. Hmm, iya, banyak. Nah, ya. kalau besok nanti, nanti tidak, tidak ya, besok nanti kita bahasnya 5 saja komandan, 5 kitab palsu. Nah nanti akan di hari Sabtu Kita mencoba akan membahas aliran-aliran sesat Yang telah dikutuk oleh gereja Ini terima kasih banget teman-teman e, Sarasen yang telah mengingatkan saya Mengenai hal-hal seperti ini Ini penting untuk diketahui secara umum Oleh teman-teman e, kekristenan Dan juga teman-teman Sarasen Teman-teman yang lain di luar dari kekristenan dan Sarasen dan Yahudi Jadi ini penting Urgensi, why saya bilang urgensi, karena ini telah dihadapi oleh gereja ribuan tahun yang lalu Nah ini yang akan kita bahas nanti di hari Sabtu, kita coba ya, kita coba uh, Sabtu Kalau tidak ada berhalangan, kalau nggak, kalau nggak Jumat Sabtu Aduh, Paman Nox kayaknya ini, sinyal Sinyalnya mm -mm. Iya begitu Dan saya harap juga teman-teman yang nonton di sini, jangan komen dulu sebelum pengajaran selesai. Baru kalian komen kalau ada pertanyaan. gitu ya teman-teman. Dan terima kasih tadi untuk Amru El Amin telah e, membuat saya teringat akan hal itu. Begitu. Terima kasih. Silakan komandan lanjut. Ya. Baik. Baru tadi kita membahas dua kitab palsu ini. Sekarang kita melanjutkan, ya. Berarti nanti kita bahas sampai 5, ya. Berarti ada tiga lagi kita bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada uh, Injil palsu Filipus, ya. Oke, okay. Injil palsu Filipus ini ditemukan di Nakhamadi, dan naskahnya itu dalam bahasa Koptik, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani dan ditemukan pada sekitar abad ke-2 dan ketiga. Jadi, ini sudah pasti tidak masuk di dalam kanon, karena kanon kitab suci kita kurun waktunya adalah abad pertama. Nah, di dalam kitab palsu ini, termuat sebanyak 20, eh, sebanyak 17 ucapan Yesus, dan 9 di antaranya ucapan-ucapan tersebut adalah kutipan ataupun penafsiran lain atas ucapan Yesus dalam keempat Injil Kanonik. Jadi mereka mengambil bagian kecil dari Injil Kanonik, lalu mereka padukan dengan pengajaran sesat mereka. Nah, kita membaca isinya, salah satunya adalah ini, ada di dalam pasal 61 ayat 36, Pasal 62 ayat 5. Katakan begini. Iman itu menerima, cinta itu memberi. Tak seorang pun akan mampu menerima tanpa iman. Tak seorang pun akan mampu memberi tanpa cinta. Karena itulah supaya kita bisa sungguh-sungguh menerima, kita percaya, dan supaya kita bisa mencintai, kita memberi. Karena kalau seseorang memberi tanpa cinta, ia tidak mendapat faedah dari apa yang telah ia berikan. Kata-katanya memang menarik Bapak Ibu, dan kata-katanya baik. Tetapi, ternyata pengajaran yang ada di dalamnya selanjutnya, ya ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Dan memang, salah satu upaya dari pengajar-pengajar sesuatu waktu itu adalah, di dalam tulisan-tulisan buku-buku mereka, itu biasanya mereka mengutip dari, dari kitab suci yang kanonik. Mereka kutip e, tujuannya adalah untuk membuat orang lain yang membaca, yang tidak masuk dalam bagian kelompok mereka, itu cepat terkontaminasi. Lalu, dikatakan e, selanjutnya ayatnya, kalau sebuah mutiara jatuh ke dalam lumpur, mutiara itu akan disepelekan. Juga kalaupun mutiara itu sudah dilumuri minyak balsam. Mutiara itu tidak menjadi lebih bernilai, namun mutiara itu memiliki nilai di mata pemiliknya. Bandingkan anak-anak Allah, dimanapun mereka berada, mereka masih memiliki nilai di mata Bapa mereka. Oke, kata-katanya masih, um, ya bisa dikatakan enaklah, baiklah, tapi ini munculnya di abad ketiga dan kedua. Berarti ini bukan dari zaman para rasul ya. Nah dikatakan lagi, seekor keledai, nah ini beda lagi ya, ini pasal 63 ayat 11 sampai 21, seekor keledai yang menggerakkan batu penggiling berjalan bermil-mil. Ketika dilepas dari ikatannya, keledai itu masih berada di tempat yang sama. Ada orang-orang yang melakukan banyak perjalanan tetapi tidak membuat kemajuan ke arah satu sasaran manapun. Ketika malam tiba melingkupi mereka, mereka tidak memiliki kota maupun desa, tidak pula hasil karya manusia atau gejala alam, tidak juga kuasa maupun malaikat. Sia-sialah orang-orang celaka ini bekerja keras. Oke. Nah, demikianlah sebenarnya Injil ini memuat ajaran-ajaran bijak, ya. Tetapi meskipun demikian, di bagian-bagian lain terlihat jelas Adanya ajaran yang sangat bertentangan tentang sang pencipta dan proses penciptaan itu sendiri. Salah satunya adalah seperti pada ayat berikut ini. Yaitu pasal 75 ayat 3 sampai 9. Ini bertentangan ya ajarannya. Kita baca. Dunia ada karena sebuah kekeliruan. Saya ulangi. Dunia ada karena sebuah kekeliruan. Karena dia yang menciptakannya ingin menciptakannya sebagai yang abadi dan tidak bisa mati. Ia tidak berhasil memenuhi dambaannya karena dunia tidak pernah abadi. Dan juga karena itu ia yang membuat dunia juga tidak pernah abadi. Jadi ini bertentangan uh, dengan pencipta ya yang abadi, yang kekal. Karena dikatakan di sini pencipta juga tidak abadi. Karena dunia tidak abadi, ya. Nah, Bapak Ibu, ajaran-ajaran ini memperlihatkan bahwa ada persoalan mendasar yang bisa membingungkan jemaat perdana pada saat itu, yaitu gambaran tentang pencipta dan penciptaan yang semacam itu, dan juga segera diketahui oleh jemaat perdana, terutama Bapak Apostoli, sehingga mereka tahu ini adalah aliran Gnostik. Yang mengajarkan semacam ini Ya mereka langsung tahu Langsung tahu ya Ternyata ajaran gnostik ini memasuki Hampir seluruh kitab-kitab palsu itu ya. Jadi dalam paham gnostik Alam semesta ini memang diciptakan Secara keliru Atau diciptakan uh, Dari kekacauan ya. Sehingga Menurut mereka dunia ini memang diciptakan karena kekeliruan. ya, Sehingga terjadilah kekacauan. Dengan demikian, e, dari saat itu, ya, salah satu tulang rusuk Adam itu diambil untuk dijadikan dasar penciptaan hawa. Dan pada saat itulah e, kesatuan laki-laki dan perempuan dihancurkan. Dikatakan demikian. Nah makanya di dalam Gnostisisme, itu ada ajaran yang mengatakan bahkan mereka melarang para pengikut mereka seluruhnya untuk menikah. Jadi ini adalah ajaran Gnostisisme yang mempertentangkan uh, jasmani dan rohani. ya Mempertentangkan uh, kehidupan jasmani, bahkan tentang perkawinan sekalipun mereka melarang. Kita makan makanan yang enak juga mereka larang. Jadi mereka harus menyiksa diri mereka sehancur-hancurnya. Karena menurut mereka, dengan demikian, itu adalah suatu upaya kita melawan uh, unsur materi dalam diri kita. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari Komandan Satu sebelum kita lanjut. Dan saya pernah mendengar dari kitab Injil Filipus ini katanya ada tulisan mengenai bahwa Uh, adanya bidadari-bidadari surga. Betul tidak itu, Komandan? Ya, di ayat-ayat selanjutnya ada menceritakan tentang bidadari-bidadari. Begitu. Wah, ini jauh dari pengajaran para rasul ya? Tidak sesuai ini. Ya. Para rasul mengajarkan adanya para kudus bukan bidadari, bukan bidadari untuk dinikahi. Begitu, Komandan? Ada komentar. Oh. <laughs> ya Injil Filipus ini sebenarnya diketahui tidak, e, Komandan? Siapa penulisnya dan tahun berapa sih? Dan ini tersebar luasnya di mana Injil Filipus ini, Komandan? Kalau boleh tahu nih, ini penasaran juga kita. Ya, ini kan ditemukan di, di, di penemuan gulungan laut mati dan pada abad ke penulisannya pada abad kedua dan ketiga, begitu dan Tina Hamadi. Jadi, penemuan gulungan laut mati ditemukan gulungan uh, uh, ini, apa namanya, uh, Injil Filipus ini. Nah, itu di Mesir dan. Wow. Sir, ya. Jadi, perjalanannya jauh juga bisa sampai ke sekitaran Jazirah Padang Gurun itu ya. Tersebar. Ini berarti memang ada. Ada bisa masuknya ke dalam perdagangan, kali ya yang dibawa-bawa juga oleh ginosisisme ya. Hmm, mm. I see, I see, I see. nih. Teman-teman bisa lihat kan bahwa gereja kita masih tetap mempertahankan kitab-kitab palsu seperti ini. Untuk apa? Sebagai kajian ilmiah kita dan juga sebagai momen di mana gereja kita pernah mengalami dan menghadapi ajaran palsu seperti ini. Apalagi katanya juga bidadari. Ada di surga, dan ini tidak pernah ada di para rasul. Ada enggak komandan para rasul, kita mengatakan demikian. Saya rasa enggak ada, <tuh> tidak ada, uh, ya bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kehidupan di surga itu kehidupan seperti malaikat, tidak ada kawin dan dikawinkan karena kehidupan yang fana itu ya berhenti di, berhenti di dunia ini, begitu. Dan Berarti Dan, besok mm. nanti kita bahas 5 kitab center yang sering banget digunakan di dalam beberapa polemik ya. Polemik nih kita bawa ya. Polemik yang secara umum diajarkan atau disiarkan gitu, Komandan. Nah, ini kita harus kita harus membersihkan nih hal-hal yang tidak sesuai mm. dengan ajaran kekristenan mula-mula. Ya kan? Dan ini yang akan kita bawa nanti besok, teman-teman, jangan lupa ya. Sepertinya kita udah selesai lah Komandan, untuk bahas ini. Soalnya udah panas semua orang. Kita nggak sebutin iman orang loh ya, Komandan. Kita lagi nggak sebutin iman orang, tapi kok pada panas gitu. Jadi lebih baik kita antikan aja dulu untuk malam ini, Komandan. Besok kayaknya kita lebih wow lagi, mungkin lebih panas lagi. Kita siap-siapkanlah ya diri kita. Nah, untuk teman-teman yang udah menonton kita dua sesi ini, besok di sesi terakhir kalian bebas bertanya tapi tidak naik ke atas. Karena menurut saya pasti akan jadi war, saya nggak suka. Ini adalah room pengajaran, bukan room untuk berkelahi atau bertikai. Kalau untuk bertikai silahkan ke room lain, jangan di sini. Itu aja. Dan aku uh, ingatkan sekali lagi. Besok kita masih tetap membahas 5 kitab palsu yang paling center Yang sering sekali dibawain orang Kemudian di hari Kamis kita akan bahas mengenai kiblat gereja Nih gereja kita juga mengerti akan kiblat Jadi sebelum ada aliran-aliran lain yang muncul mengenai membahas mengenai kiblat Gereja pun sudah punya kiblat Dan kita akan membahas kiblat itu apa sih sebenarnya Sejarah dan latar belakangnya kenapa ada kiblat Nah kemudian di hari Jumatnya, kalau nggak hari Jumat dan Sabtu, kita akan bahas Jumat dan Sabtu kayaknya, Komandan Soalnya aliran-aliran uh, sesatnya yang dikutuk oleh gereja itu panjang ya, banyak ya. Iya banyak, banyak. Ada ratusan ya, Komandan ya, kalau nggak salah saya ingat gitu. Nanti berseri nanti juga bisa. Iya berseri. Nah ini nanti akan kita bahas Jumat dan Sabtu, teman-teman stay tune. Yang di kolom komentar tolong ya. Tangannya jangan seperti Alien kencang sekali kalau ngetik saya capek lihatnya. Nah besok untuk terakhir membahas kita pasu kalian bertanya silahkan bertanya sepuasnya tapi di kolom chat saja. Nah itu dari saya sih Komandan terima kasih. Ya, baik uh, closing statement dari saya begini Bapak Ibu dengan kita mengetahui tulisan-tulisan uh, yang ditolak dalam kanon ini maka kita sudah tidak heran dengan kemunculan pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman pemahaman baru, seolah-olah itu baru gitu ya. Padahal di dalam kekristenan, seorang santo yang bernama eh, Santo eh, Epifanius dari Salamis, beliau itulah yang eh, juga menulis, ada sekitar berapa ratus begitu kira-kira ajaran yang sesat yang ia catat yang muncul eh, pada abad-abad awal. Dan juga eh, gereja kita tidak pernah menolak untuk mempelajari dokumen-dokumen meskipun isinya sesat. Tujuannya apa? Sekalipun dokumen-dokumen itu sesat, tetapi menceritakan tentang Yesus. Berarti Yesus ini orang yang luar biasa. Demikian juga misalnya sejarawan-sejarawan yang bukan kristiani. Ya, menceritakan tentang uh, Yesus. ya Dan itulah gambaran-gambaran kepada kita bahwa Yesus itu orang yang luar biasa. Tokoh yang sangat-sangat mempengaruhi sejarah dunia sepanjang masa. Nah. Bapak-Ibu Saudara-saudari, tadi kita sudah membahas tiga bagian dari kitab ini, yaitu mulai dari eh, dokumen berjudul Percakapan Sang Penyelamat, kemudian Injil Palsu Thomas, dan kemudian tadi Injil Palsu Filipus. Dan dari tiga bagian yang kita bahas dari kitab palsu ini, kita mengerti bahwa ternyata gereja perdana itu cukup kuat imannya untuk mereka pertahankan, atau kita kenal dengan kata apologetik, mereka mempertahankan imannya dengan cara-cara yang intelektual, tadi menulis buku, Santo Irenaeus dari Lyons, um, Santo uh, Melito dari Sardis mulai mengumpulkan ya uh, kanon-kanonnya, kemudian para Bapak Apostolik yang lain mulai juga membuat Membentuk suatu hal yang menjadi e, pegangan bersama supaya tidak ikut terseret dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang ini. Maka dari itu teman-teman semua, dari pengajaran tentang hal-hal atau kitab-kitab yang ngaur-ngaur ini, ya kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa jika gereja perdana, jemaat perdana yang baru saat itu, Mendapatkan iman akan Yesus saja mereka bertahan, apalagi kita yang dari lahir sudah menjadi seorang Kristiani, sudah menjadi seorang Katolik. Masa kita goyah? Ya, begitu dan Ya, saya serahkan lagi kepada komandan. Silakan, ya, sebelum ditutup doa sama komandan. Ya, <laughs> jangan saya lagi Ya, lah, uh, ya? ya. Uh, untuk teman-teman. Besok dan seterusnya jangan lupa bawa buku ya sampai nanti dicatat bila perlu direkam atau enggak nanti bisa nonton diulang lagi di youtube nya the guest official sesuai dengan nama itu pasti diupload kok teman teman jadi orang orang yang nonton di sini mereka datang mereka datang mendapat ilmu mereka pulang pun mendapat ilmu jadi bukan ngetak ngetik ngetak ngetik gak jelas kalau mau dikomen sesuai dengan yang kita bahas, bukan yang tidak kita bahas. Kita di sini nggak debat denom, kita di sini nggak debat yang namanya lintas agama ya, karena di sini untuk khusus kekatolikan. Jadi sejarah gereja yang paling utama kita bahas di sini. Jadi kalau untuk teman-teman yang sarasen, saya harapkan, saya harapkan kalau berkenan ya, kalau berkenan. Itu untuk duduk diam, tenang sambil makan popcorn atau enggak makan tuh ketupat. Ini kan masih lebaran. Ya, masih masa-masa lebaran. Duduk manis, dengerin gitu. Kalau enggak suka, sok monggo atuh diambil dari di-upload uh, di tuh dari YouTube-nya The Gas, kalian bantah datanya. <tuh> Itu cara yang benar secara tataran akademis. Kalau seorang secara akademisi dia mampu untuk membantah data orang, gampang kok. kalau dikatakan untuk yang namanya memurtatkan atau memualapkan itu gampang, bantah saja data yang kita bawa, udah cukup itu aja. kami gereja kami itu terbuka untuk dikritik, kalau kalian punya data lebih tua ya monggo, <laughs> hanya itu. Nah, dan dan teman-teman yang Kristen, nih, yang Kristen saya tegas nih sama kalian yang Kristen. Bawa buku, nah catat semua. Jangan nanti nanya-nanya lagi. Mina, ini gimana Mina? Mina, ini gimana? Bang Geas, ini gimana Bang Geas? Hah? Capek kita. Mulutku juga sampai berbuih. Ini ngomongnya. Hah? Kalian ini semua rela-rela ya kan? Sampai tanganku keriting juga mencatat gitu. Aduh, kalian ini semua memang dah. Jadi kalian sini dengerin juga yang Kristen duduk manis gak hanya sarasen semua duduk manis diem dengerin ya gue sebutin lagi besok kita bahas lima kita pasu yang telah dikutuk oleh gereja yang paling center kemudian di hari kamisnya kita akan bahas kiblat gereja sejarah dan latar belakang kiblat itu bagaimana kemudian <coughs> sorry saya batuk di hari jumat dan sabtu kita akan bahas mengenai aliran-aliran sesat yang telah dikutuk oleh gereja. Nah, ini penting ya buat kita semua. Penting nih! Aduh, sampai sakit saya. <laughs> Lanjut, Komandan. Baiklah, ya, Komandan. E, karena sudah selesai, karena sudah juga e, tengah malam, maka e, kita tutup saja. Besok-besok kita e, bahas lagi. Dan nanti silakan teman-teman menonton di Youtube saya download dan saya apa namanya upload. Silakan ditonton kembali bagi yang baru mengikuti belakangan. Kemudian YouTube-nya ada di profil, tinggal diklik aja, udah langsung masuk ke YouTube. Baik, Komandan, mungkin yang memimpin doa kita, silakan dan. Tadi kan aku bilang Komandan loh. Ya, mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih karena pada kesempatan ini kami sudah menyampaikan pengajaran supaya teman-teman seiman kami mereka dapat mengerti tentang sejarah tentang bagaimana. Para Bapak Gereja kami, para Bapak Apostoli kami, melawan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dan juga menyikapinya. Sehingga kami saat ini dapat memeluk iman Katolik dengan baik dan mengetahui engkau secara benar. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Doa ini kami aturkan di hadapanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih uh, Komandan Satu. Saya matikan ya. Ya, terima kasih, terima kasih semua. Oke, okay. terima kasih semuanya yang menonton. Yo. Sampai jumpa. jumpa, -jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati okay. Sampai jumpa, Tolong memberkati. Tolong memberkati juga. Oke.